Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ratu Bidadari dari Idola Sejuta Umat dan saya ditemani oleh asisten saya atau ajudan saya Raden Banaspati. Oke, okay, teman-teman. Kali ini konten kali ini akan membahas TIJ. TIJ itu singkatan dari Tengku Julkarnae apa ya? Okay. T. Teng T. Kan. Tengku I Iqbal J Jordan. Tengku Iqbal Jordan asal Aceh itu ya, yang di dalam konten kontennya di akun YouTube-nya dia selalu melecehkan atau selalu vokal e, mengkritisi para praktisi-praktisi spiritual, supranatural, paranormal bahkan dukun dan gus-gus e, yang e, bermain klinik seperti itu. Nah di sini kan e, saya ingin menanggapi e, Tij itu. Karyanya apa sih prestasinya apa dia hanya oh baca saja dia keluar-keluar saja tapi yang pertama dia nggak punya karya, kedua dia nggak punya produk, jadi produknya dia karya yang dia cuma bacot jadi dia bikin konten mengkritisi orang mencaci-caci orang tujuannya bikin konten lah yang dikritisi adalah kontennya orang yang tidak merugikan T.I.J. BtiC e, bikin konten ya ujung-ujungnya cuan pasti cuan aksen kan dengan cara mengkritisi. Beda dengan pesulap merah. Kalau pesulap merah e, mengkritisi seseorang entah dukun entah paranormal atau apa, tapi punya karya. Jadi e, pesulap merah masih bisa membuktikan. Sedangkan BtiC e, karyanya apa? Cuman budget aja ya. Iya. Menurut kamu apa? CIJ itu udah gak punya karya, mengiritik orang itu, cobalah dia itu boleh mengiritik asalkan dia itu mempunyai karya dan bisa dibuktikan. Kalau hanya kalau buat-buat buat viral kira saja, itu percuma kalau menurut saya. Itu seolah-olah berarti dia itu membodohi sesama manusia, berarti dia tidak menghargai karyanya orang lain. Dia tidak punya potensi. Ya, benar, dia makan uang haram. Ya, betul. Karena apa? Dia bikin konten kan e, mendeskripsikan atau menyujudkan atau e, mengambil keuntungan dari kelemahan orang, dari kesalahan orang kira-kira dalam syariat, kajian Islam itu haram. Jadi uang adsen yang kamu makan sehari-hari, darah kamu, daging kamu, apa yang kamu makan dari konten kamu Hukumnya haram, betul enggak? Betul, itu dihukum Islam, syariat Islam itu ada Ada hadisnya, Cuman saya lupa Sisi siapa. <laughs> Kamu pernah mondok enggak? No. Saya mondoknya 11 tahun Dei mana? Dei mondok Di mana? Bisa dipisah, dipisah. Gading, Bululawang Saya mondok di sana dulu Meskipun saya santri seperti ini Dulu saya yang ngaji, yang enggak pernah Cuman saya paham, apa sih itu hukum yang halal Apa sih itu hukum yang haram itu di itu semuanya sudah dijelaskan dan terperinci sudah jelaslah semuanya jadi buat Tij janganlah mengkritik kalau anda tidak mempunyai karya dengan Tij hukum alam hukum karma itu tidak pernah salah alamat eh tapi Tij itu kan orang-orangnya kan kolot orangnya kan, polos, orangnya kan karena PDW kalau orang Jawa itu mengatakan karena Dewi, dia enggak paham hukum karma itu enggak paham karena memang di dalam Islam enggak dijelaskan hukum karma enggak paham itu. E, coba dijelaskan karma itu apa karma itu sebab akibat kalau kamu berbuat jelek ya kamu akan mendapatkan keburukan kalau kamu menanam baik ya kamu akan mendapatkan kebaikan gitu loh jadi buat aku E, ketika PIJ Satu gak punya karya, gak punya produk Gak punya prestasi, gak punya potensi Gak ada sesuatu yang Menurut aku ada nilai jualnya lah Nilai jualnya cuman cangkem Cangkem itu cocot bacot nah, Itu das, Apa yang kamu makan Itu punya haram Karena kamu Mengambil e, itu Mencari nafkah Mencari aksen dari hasil Menghujat orang, menjadi orang Harap ada istilah Jawa yang mengatakan seperti ini. waktu sudah tahu? ibadah tapi jebule maksiat. Ya, sama, sama seperti Tij seperti ini. Iya, termasuk maksiat. Bagus. Aku termasuk maksiat. Kenapa termasuk maksiat? Karena di dalam Islam itu sangat dilarang e, mencaci maki, Menghina atau bahkan menghardik Menghardik itu dalam artian e, mengunci kelemahan orang saudaranya sendirilah kan saya kemarin tuh lihat-lihat dia itu menantang ya menantang siapa Menang, ya menantang paranormal kayaknya Menang, menantang seseorang lah entah itu, pokoknya saya tidak akan menyebutkan merek dan saya tidak akan membukakan aibnya, tutup dengan buruk D saja kemarin saya lihat lihat itu dia kayaknya menantang kalau memang anda ingin menantang Silakan anda ke sini temui saya kembali banyak jangan-jangan menantang tunjukkan karya kamu TJ lah kamu nggak punya karya nggak punya potensi nggak punya produk kamu mau nantang-nantang orang mau pembuktian ya buktikan dulu karya kamu buktikan dulu potensi kamu buktikan dulu prestasi kamu gitu loh paham nggak ya. dari sini kalau dia tidak mempunyai karya, tidak mempunyai potensi, kalau saya, pri saya pribadi ya ratu ya, ya, dia malu, dia malu, malu, nggak tahu diri, berarti dia udah nggak punya rai, dia ya. punya muka, nggak punya muka. Tadi kamu DJ orang yang nomor satu apa nomor 100 tidak ini? <laughs> Gak tahu ya kalau nomor 100 itu kalau nomor togel apa ya? Kayaknya TIG nomor togel Kalau hitung ya? itu 2000 nggak mungkin dapat Karena ini bukan orang, makhluk gaib <laughs> Makhluk luwet, TIG nah, itu makhluk luwet Ini makhluk gaib, ini luwet ini orangnya Iya Karyanya, prestasinya, kepicaraannya cuma caci, bacot, aja <laughs> Kalau hanya omongan doang Kamu tidur itu aja kalau kamu ingin cari tuan yang banyak kerja jangan ya. merendahkan orang lain ingat coba kamu bandingkan sama pesulap merah kalau pesulap merah kan punya karya dia satu dia bisa sulap terus dia bisa membongkar membuka membongkar kan itu juga dengan putih otentik dengan dengan fakta dengan nyata tapi Ije cuman bikin konten di buku, terus di hutan di sawah Ya betul Kalau saya bandingkan potensinya pesulap merah sama potensinya TIG Sangat-sangat jauh Kalau pesulap merah itu benar kata ratu tadi Dia mempunyai potensi dan bisa dibuktikan nah, Sedangkan TIG sudah tidak mempunyai potensi Banyak bicara kayak is, Pokoknya orang yang banyak bicara berarti akalnya itu bodoh enggak ya, dia itu Sok paling islami, sok paling alim, sok paling berilmu Jadi, sok paling perfect lah sok Karena kan TIC itu perfect, sempurna Yang lain itu hina Ada di kitab taklim-taklim itu -taklim yang mengatakan seperti ini Orang yang banyak bicaranya dengan orang yang tidak banyak bicara Kalau orang banyak bicara itu berarti isi akalnya itu gak ada Kalau orang diam, tidak banyak bicara berarti itu kepintarannya luar biasa berarti dia juga mempunyai karya yang lebih sedangkan kayak, kayak T.I.J seperti ini seperti makhluk-makhluk gaib seperti ini bukan makhluk gaib makhluk gaib itu kan nyata memang ada kalau T.I.J itu makhluk bulet kayak centing gitu tapi dia makhluk gaib yang mempunyai nyawa mempunyai nyawa sama malaikat juga dibilang kamu akan kena karmanya suatu saat nanti janganlah berbicara seperti itu IJ -IJ. Sebelum kamu kena karma karma paham Gak paham Di si IC gak Ketahu apa itu karma itu gak paham Dia tahunya bikin konten di sawah Bikin konten di kali Intinya dia gak modal lah Bikin konten di buku gitu Modal dikit Kayaknya kalau setahu saya ya ratu ya kalau di itu bukan bikin konten kayaknya itu kayak pemain-pemain sek dulu gitu bukan dia cari nomor togel lah jadi nomor togel kalau nanti dia. Uh, apa? kurang sesajenya nanti ke, ke raden Panas pagi ya saya <laughs> tunggu nanti tak kasih semua wis. minta apa nanti saya kirim mungkin Antara -antara. gitu saja ya buat teman-teman uh, ini adalah seputar TIG yang jelas TIG hmm prestasinya potensinya karyanya cocok bacot ya nggak ada karyanya nggak prestasinya Oke buat teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV jangan lupa like comment dan share Assalamualaikum, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like and subscribe subscribe apa Ratu Bidadari TV Oke terima kasih teman-teman